ada yang melainkan tripod yang pertama dicari ininya rumahnya ya dicari rumahnya kalau ininya enggak ada nggak bisa digunakan tripod ini oke okay. nah setiap, setiap tripod beda cara masangnya ya nanti cari tahu cara masangnya ya oke okay. terus uh, diusahakan kadang itu belum dilodohi sudah diputer maka coklat ya yeah. biasanya yang murah-murah itu tripod itu patah Hah, harus diroda itu dulu. Nah, itu dicek ininya ada yang patah tangga Kalau yang biasa itu yang sedang itulah. Nah, itu rawan patah. Di sininya dilihat ada yang patah tangga Ya. Untuk pengecekan. Kemudian dilihat juga nah, triple pasti ada ininya. Nah, ini nih dipeksol maka akan patah. Harus diroda itu dulu. Di sini ada puterannya ya. Oh, baru bisa. Kalau kekunci dipeksol patah. Ya. Jelas ya nah kayak gini ya yeah. kemudian ini sudah dicek ada ini enggak ada yang patah ininya ada dicek polanya nah kadang itu ada yang ocelos sini nah itu enggak bisa dipakai lagi gitu ya yeah. kemudian ada yang ininya patah nah diceknya yang betul-betul ya yeah. cek ini geninya sambil-sambilnya ya yeah. nah bautnya kadang, kadang ada yang hilang ya yeah. nggak bisa dipakai itu banyak. Okay. Kemudian, di diberangkatnya, oke kemudian sensitif lagi, kita di, lagi dicek ininya, ya yeah. kadang ada yang patah, Ucul dan sama pas membagikan itu di dilangsung dimasukkan cep, nasib nggak dicek ininya pas kita tang mau pakai lepas, ya yeah. oke okay. jelas ya ini ya. Harus dicek 1, terus ini dua ada ada yang patah? Terus tiga ya, 4, 5, 6. Oke? Oke, setiap tripod sama semua gitu ngeceknya. ya hmm. yeah. Oke. Okay.